ya yeah. đã chứ đừng có gắt nữa ya. Dạ, anh xin đảm bảo các em sẽ. Anh cứ việc thôi. <cười> Rồi. Rồi. biasa biasa ya ha ya Oke, kita bisa ya kerja jadi menjadi koalisi, main Mantap, Mas! Serawat malam. Atas kita lalu. Di sini tadi yang dikelopkan pupuk. Baik harga maupun barangnya sering tidak ada. Utamanya yang pupuk bersubsidi. Karena kita tahu... Kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru tiga 3,5 juta ton. Dan kemarin tambah di pupuk Iskandar Muda puluh ribu ton. Sudah tambahan. Import kita 6,3 juta ton. Artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan. Tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang. Itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia. Ya, saya rasa itu. Ah. <laughs> mau kok kan Bapak Ibu hadirin, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan meresmikan Tambak Budidaya Udang di Kabupaten Kebumen. Di Tambak Udang yang berbasis kawasan ini, telah diselesaikan ini kurang lebih 60 hektare, yang akan menghasilkan udang satu hektarnya kurang lebih kita harapkan di atas 40 ton dan kawasan budidaya udang ini menghabiskan anggaran 175 miliar rupiah. Ini akan menjadi sebuah contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain, kabupaten yang lain, sehingga. Manajemen modern yang kita lihat sekarang ini bisa nantinya dikopi untuk diterapkan di daerah lain. Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi budidaya udang Faname yang memerlukan kebersihan air yang memerlukan betul-betul manajemen yang detail, dan kita harapkan ini menjadi contoh bagi kita semua. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan demikian maka tambak beli udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebunan telah diresmikan. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. ada contoh dulu yang betul manajemennya dicontoh pemberian pakannya dicontoh manajemen di kawasan ini juga dicontoh sehingga yang buat itu enak ada contoh di gampang gak usah pakai teori yang sulit-sulit pertama. Yang kedua yang dibangun ini adalah 60 hektar. Sebentar lagi kita akan mulai lagi 1.800 hektar di Waingabu di NTT. Ini sudah eh, desain perencanaan sudah selesai. Ini dikopi dibuat di sana. Kita harapan itu akan menjadi sebuah kawasan yang terintegrasi ada tambak udangnya, ada industri pakannya, ada industri untuk turunan dari udang-udang yang dipanen. Saya kira kalau di sini katakanlah tadi eh, perkiraan angka 40 ton per hektar itu bisa dicapai 4 kali panen kali <tuh> Sulit cari bisnis secepat itu baliknya. artinya IRR Ebitdanya bisa semuanya dalam persentase yang tinggi. Itu waktu berapa Pak, panen mesin panen sekali panen 100 hari. 4 bulan Mobil mau Sampai <laughs> Oke, okay. uh, terima kasih. Sukses ya. Oke, Oke, ternyata. Ja! Ja! Allahu Akbar! jalan jalan jalan ketomongan kan? kalau gratis, gratis iya yeah. uh, yeah. naik Balang yeah. kemarin ini ke berarti sekarang kita tapi boleh sedang harus. katanya juga cuma satu. Pak. <Reykata> TK Nah. <6. laughs> <lause> <Market> <the> <rumor> <laughs> yang oh kira-kira orang it Okay, okay. Puto, kan? oh. <tinyat> oh. ya, bener Ya. All he is. How's he putting his hand on it? How's he putting himself in his hand? kok fotokoi lagi <laughs> lu lupa Beli Sofi aw, oh, Pak. <tuk> Ini <tangan> kasih, <laughs> pulih pak pulih <laughs> <Rana, rana. Aduh>. pak. <laughs> C'est parti. Jangan di jalan Pak, Pak, Pak Pak, Pak Obelnya sana Sudah banyak hal yang disampaikan Satu, beliau sangat detail sekali Untuk melihat uh, hasil panen ya Terutama padi Termasuk, ya, ya, ya, ya. Geng, geng, geng termasuk harganya, maka tadi kita bicara skim yang paling menguntungkan untuk petani kira-kira harga berapa, maka ada dari Kementan, ya, Pak Kementan tadi ikut, terus kemudian juga dari Badan Pangan ya dari Badan Pangan juga menyampaikan untuk dibuatkan satu simulasi ya, simulasi inilah yang nantinya akan dipakai untuk penentuan berapa sebenarnya harga di tingkat petani yang layak agar masyarakat nanti tidak merasa berat untuk membeli Harga berasnya, tadi satu. Yang kedua, yang udang ya, maka PR besar tadi yang disampaikan. Yang udang, sebuah percontohan yang cukup bagus untuk bisa dikembangkan karena dengan sangat modern itu bisa hasil bagus. Tapi yang terakhir tentu saja, pemerintah selalu memberikan checking ya terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang ada di pasar. Assalamualaikum ya, Pak, dengan warga Tengah pasar untuk memastikan harga-harga dan kebutuhan pokoknya terjamin dan stabil. Wah, wah, wah, wah, wah, wah luar biasa luar biasa. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya luar biasa antusias masyarakat menyambut seperti rindu karena agak jarang menampi ke sini. hari nah, ini agak keru ya? Oke okay, ya ya, ya.